Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar bagaimana cara cetak foto pas foto ya. Ya, di sini kita sudah ada sudah kita edit awalnya background gini kemudian kita masking, ya masking kita yang ini kita beri background biru. Uh, sudah tahu cara masking sudah banyak ada di video sebelumnya ini ya. Oke. Okay. Kemudian kita cerahkan, sudah kita cerahkan. Sekarang kita waktunya cetak. Oke, waktunya cetak. Uh, seperti ini ya, ada tiga layer. Kalau pas foto ya, satu, dua, tiga layer pertama adalah layer masking yang atas sendiri. Yang layer kedua adalah layer ini. Apa ini namanya? Backgroundnya warnanya apa? Yang ini buat cadangan kalau ada apa-apa di layer pertama. Oke, langsung saja kita gabung semua dengan tekan Ctrl Shift Alt E. Oke, okay, Ctrl Shift Alt E. Oke, okay, akan gabung semua S seperti ini. Kalau sudah seperti ini, kita kontrol A, uh, kita kontrol C. iya yeah. ini ukuran tiga kali empat. sebelum di itu, sebelum kita copy ini, kita atur dulu ya ke crop nya ya. Nah, ulangi lagi ya. Saya ulangi lagi. Uh, misalnya uh, pengen ukuran berapa? 3 kali 4, 4 kali 6, 2 kali 3 tempatnya di sini. Kerop, kemudian kita uh, atur di sini. Size and resolution. Ininya diganti 1 cm. Ukuran berapa? Misal 4 kali 6 ya 4 kali 6, 3 kali 4 ya 3 kali 4, 3 kali 4. Ya, ini resolusinya harus sama dengan kertasnya resolusinya kita pakai 300 cm per pixel per cm ya kita klik Oke. OK. kemudian kita crop oke sudah kita crop kita gabung semua kayak tadi cdrl save alt e ctrl A ya kita blok semua yang ada di layar ini kemudian Ctrl C kita copy kemudian Ctrl N untuk membuat uh, baru dokumen baru uh, yang dibuat cetak nanti ya kita namai cetak aja cetak kemudian ininya kita atur inch jadi kertas yang buat tak itu kalau mesin Haiti sama mesin DNP yang dipakai Indonesia kamera itu pakai kertas 4 in kali 6 inch ya ini ya terus ininya sentimeter 300 pixel per sentimeter color modenya RGB color ya jangan yang lainnya kalau uh, semen salah maka akan kalau grayscale ini nanti jadinya hitam putih ya RGB aja oke okay? sudah ya jelas ya ininya white aja backgroundnya white ini buat backgroundnya kadang transparan maunya apa, -apa tak sarankan white aja jelas ya kalau sudah kita klik Oke. Okay. muncul seperti ini uh, ini caranya tool crop nya masih muncul maka jadinya seperti ini untuk menghilangkan crop ini tool crop ini kita klik yang ini Iya atau tekan tombol V misalnya kembalikan ya kita klik V oh, otomatis kalau crop C jelas ya kalau mau kayak tadi V okay. jelas ya Oke, okay, lanjut kita paste, karena tadi sudah kita copy yang di layar ini. Di layar ini sudah kita copy, e, maka e, mana layar mana tadi? Layar ini sudah kita copy tadi ya, ctrl A, ctrl C. Kita ke layar cetak ini, langsung kita paste, nah seperti ini. Oke, okay? nah, tinggal kita copy, cara ngopinya, Alt ditahan, ya kita geser, sambil tekan Shift. Nah, nanti akan lurus sejajar gini ya, jaraknya seperti ini, jaraknya enggak terlalu lebar, ya, enggak terlalu sempit ya, oke, kita tarik lagi oke, sudah oke, kita tarik lagi copy lagi, blok semua tarik lagi, alt, oke sudah semua, kita blok semua ctrl E, oke kalau backgroundnya putih, maka kita pakai stroke, karena ini nggak putih, ya, enggak usah stroke, ya oke, kemudian kita taruh tangan tengah caranya, uh, ini kita klik yang layer ini Kemudian kita tahan Ctrl, kita klik juga background ini, kita klik ini, baru klik ini sama klik tengah ini. Oke, okay, di tengah-tengah, kemudian langsung aja print. Oke, okay, cetak, kita pakai printer tsr 1 Iya, yeah. oke, okay, langsung saja kita print.